Dedi Suka Suka Nama channelnya mantap Halo kawanku semua Kembali berjumpa di channel Dadeddy Suka Suka Apa kabar semua Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat setelah sepekan disibukkan dengan rutinitas yang begitu padat Kini saatnya kita melepas sedikit penat Dengan menikmati segarnya udara pantai Sambil memandangi pesona mentari yang akan tenggelam Kali ini kita berada di Pantai Ranget, Tanjung Karang Permain Lombok Dan menikmati serunya bermain layangan bersama Lincoln Squad Syukur aja yang akan menaikkan layangan celepuk walaupun saat ini belum musim layangan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan setia mengikuti channel ini dan bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga nyala lonceng notifikasinya agar dapat update terbaru dari channel DADD suka-suka So, ditonton sampai selesai videonya dan nikmati keseruan dari channel ini. Check it on.